Oh, dan Assalamualaikum Bersama saya Safwan Kembali semula Di dalam Sofriac Agent Ali Season 2 Episod 12 Kita lagi satu episod Yang nak finale Tak pun masa Jom Okay Sementara tu Matar Kena infiltrate Dah orang-orang Oh Rizwan kembali Tahan Dia eh, orang tak tahu apa kan So dia orang tangkap je lah Rizwan Kenapa? Ha, Rizwan ke pasal Tau. Agent Rizwan? Tau, okey kah? Maaf, uh, Victor. Aku kena pergi. Wah, kawalan ketat, my. Jangan bergerak. Ali Kazali, Agent Buddha. Tekno. Sedangkan dia masuk. Wah, asyik ada barrier, weh. Sebab orang ready untuk apa tu lah Pencerobohan tu infiltration eh Betulkah ejen Rizwan dah datang balik? Jangan sibuk Ali Wah serius weh ah. Sila laporkan diri di arena Semua ejen muda ada di sini Saya berharap dia boleh kembali ke mata ah. Tapi Dia bukan lagi jin yang saya kenal bukan ya. Bukankah itu yang dah saya katakan? Sebab itu kami terpaksa bertindak sewajarnya Tidak Tindakan kamu yang telah menjadikan dia unuh Oh Baik kau jaga bunuh tu sebelum aku Jans. Cukup Yelah diorang kan nak bunuh kan pun yang kamu fikir Perbuatan kamu bertindak melulu Tetap bercanggah dengan kod tatalaku mata Ya? Apa? Setelah mengesan suatu signal yang tak dikenali oh. Sedang bergerak laju ke Akademi Tak Hidup tak lagi ke? Tengok. Oh, oh, yang benda yang di-inject tu. Dikena kawal. Newno punya power la ni kan. Sama macam dia kawal Tres hari tu. Garizon dia kawal. Kau baik. Kau Tak nampak ke kat aku? Ah. Tak boleh kawal. Ah. Apa kau aura-aura tu? Ala, sialnya tengok kat macam ni weh dia nak lawan kut Tapi memanglah like ejen yang terkuat bahaya we kalau ada orang kontrol Jangan biarkan dia terlepas Oh tengok Rizwan macam ada kau tengok eh hey. Kau nak kari Oh, lawan dua Dengan apa Bakar sekali Oh, dengan Leon sekali Maaf Aku tak sangka Akan jadi begini Maai oh, Guna semua eh Oh, dia turun lemah tu eh Mati ke? Oh, dia buat barrier Masih dia boleh. Aku ada satu Rizwan selamat. Tak, tak jauh dari sini. Ya, Agricontrol ada pula Dr. Aaron. <gurr <Limited> <gurricks> Kalau ada kita kat sini okey ke? <gurricks> <tuk penilu> tak guna melawan lagi Rizwan. Kamu dah terlalu lemah untuk buat apa-apa. Lagipun Tengok Kami dah tahu kelemahan kamu semua Habis Tak ada pistol susahlah lah Awak balik Kita cuma perlu bertahan sikit lagi <tuk> Oi Karya lawan dengan apa Doss lah eh? Lepas tu lawan dengan ni sekali Doteran Susah sikit lah Uh, karya satu lawan satu dengan dua si best kan. Eh? Oh robot tu kan eh, yang paling power sekali. Yang labah-labah oh, semua robot. Oh kita, kan betul? Sekarang Kalau dia kita senang. Yera Let's go. Kita. Formasi cengkau. Oh Formasi cengkau. Baru lah lengkap kan. Eh? Empat-empat dah lawan. Aku dah cakap tengok dia orang start awal dia orang mesti nak tolongnya kita pergi tolong mesti tak payahlah diorang nak rampas airi sikit. Takkan dah bawa Ali di sana tak payah pun kita tengah menang hmm. okey dua dah jatuh kuat dia robot tu yalah robot paling kuat eh tak lut ah ya? oi tak lut wei mak ai kena slice macam tu a ya? even yang paling kuat ni boy oh my god oh memang betul bahaya betul lah apa ni apa ni oh dia kontrol leh ah And sudah override, override ya yeah. macam mana dia boleh ada Oh yang dia cakap pasal salinan tu lah Aduh ah, Rizwai kena pulak ah. Ya inilah masalah dia Bila orang jatuh dapat override Kau buat robot kuat macam mana pun Orang boleh guna balik <laughs> Macam bapak dia Macam bapak dia eh. General Come on Ali come on Korang bukan masa untuk bergaduh. Apa kau nak cakap ni? Sekarang bukan masa untuk bergaduh. Betul? Kita sudah sampai depan pintu. Semula-mula masuk akademi, aku kagum tengok korang semua hebat-hebat. Aku harapkan Iris je. Ya. Yeah. Ni aku guna kalau hebat, pas pecah belah Betul? Finally, setiap ejen bersatu. Berjuang sebagai pasukan tanpa mengira perbezaan. Ya, yeah, finally Ali. Kita di sini untuk melindungi saya. Kerjasama. Aku tak nak kita ulang kesilapan ketua teras. Kita ejen muda mata. Susah macam mana pun, kita berjuang sama-sama. Betul. <tos> kan mereka pun ejen. Ah. Uh. Oh! Elisa bukan, oh ni. Typhoon ni. Aku tak ingat nama dia siapa. Nero Zero Wah... Kau Tegor tu... Bersusun ikut teras... Mari... Gunakan atlas untuk atur serangan... Ah... Settle... Ni yang askar biasa je kan... Takpe Gris... ni... Kita orang punya... Let's go Iman... Mika? Dia dekat kat sini. Memanglah. Nice one Alisa Kokuru simpati nak untuk kita pakai Atlas. Oh, Atlas eh. Jaga-jaga. Oh. Dia nak masuk dalam je kan. Ha, dia nak pergi mainframe je. Apa lagi? Pergi. Tak habis-habis tu. Comot mesti. Akan lawan dengan Docteran. Bukan lawan lah. Dia kacau. Okay. Nice. <tune> ya Itu dia. Busuk sebenar dia. Cari-cari. <tune> kat mana nak kontrol? Sempat ni sempat Mesti sempat dia Yes nice one Rudy? Ya yeah. Rudy pula Dia masih tak percaya Ya Uno ni jahat Dia mesti akan pergi juga ]éréa. Tanya Ataupun dia nak fight Agent Jin Tak ada siapa ingat kau Jangan halang aku Wow, tidak berubah di tak macam dulu. Dah, kami ya, virus tu kan? Eh. Alamak, aduh! Tadi siapa oh sedar pun we Berapa episod mikrobat dalam tu Kamu okey? Ha? Huh? Huh? Zain! Ha? Huh? Kenapa ada cahaya keimanan ni? Sebab so, harapan dah datang ke? Kenapa outro macam ni? So let's go. Zain versus Uno ataupun Jin next episode. So itulah dia. Episode 12. Satu lagi sebelum finale. Episode akan datang mesti. Apa Zain akan lawan dengan ni kan. Eh? Uno kan. Eh? So kalau korang suka dengan reaction ni. Dengan cahaya harapan kita ni. Korang boleh like. Jangan lupa subscribe juga. Kita akan jumpa di video akan datang. Untuk finale season tu. Assalamualaikum. Dan bye-bye.